baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya jadi Nopo dari kelas 12 IPS ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas saya yang diberikan dari Ibu Aisyah yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi adalah yang paling besar terminologi yang mencakup seluruh paralelkan teknis untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang pertama yaitu teknologi informasi teknologi informasi dalam bahasa Inggris dapat dengan informasi teknologi yang dapat membantu manusia untuk membuat mengubah menyimpan, mengomunikasikan dan atau Teknologi informasi dan teknologi informasi menyatakan komputasi dan komunikasi dengan berkecepatan tinggi untuk suara data dan video contoh teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi tetapi juga TV telepon peralatan rumah tangga elektronik terus telepon genggam misalnya seperti telepon modern saat ini baik yang kedua yaitu teknologi komunikasi teknologi komunikasi adalah peralatan hardware yang mengandungnya dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial dalam proses dan saling menukar informasi dengan individu-individu lainnya contoh alat komunikasi yaitu siaran radio Televisi, internet, ponsel, dan media cetak, baik itu tadi penjelasan dan presentasi saya mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, saya akhiri. Apabila tapi balik saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.